50% presentation dan 50% konten itu menurut saya benar banget. Jadi ini salah satu ilmu yang saya pelajarin dulu dari mentor saya. Nggak masalah kita apa ya? Kadang-kadang kita mau menyampaikan sebuah hal yang penting tapi kalau tidak disampaikan dengan baik kan nggak diterima, gitu kan ya. Jadi menurut saya itu sama sih, satu bening satu antara apa yang mau disampaikan dan uh, gimana cara menyampaikannya. Jadi konten presentation itu sangat penting banget soft skill jangan dilupain karena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 hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Nah, narasumber kita kali ini punya uh, karir yang cukup menarik, terutama buat saya, mulai dari uh, web designer, kemudian jadi web developer, terus lanjut lagi jadi team lead, lalu jadi VP, dan sekarang sudah jadi CTO di salah satu startup namanya kata.ai Langsung aja kita ngobrol uh, bareng dengan Mas Pria Purnama Halo Mas Halo, halo Mas Selamat, gimana kabarnya? Selamat siang Baik, baik Oke, okay. uh, sekarang uh, kita ngobrol-ngobrol santai aja uh, Saya pengen tahu nih, awal mula tertarik uh, ngoding itu kapan sih dan gimana? Mungkin bisa diceritakan Oke okay. Jadi awal mulai belajar coding itu dari zamannya SMA, kalau nggak salah ya. SMA saya lumayan di kampung, kalau ada yang mau look up, ada di kota namanya Tabanan, di Bali. Terus di SMA itu uh, ada ekstra komputer, tapi di sana yang diajarin cuman word yang jadul gitu, Microsoft Office 95 kalau nggak salah. Terus di situ saya mulai belajar uh, cara memakai komputer, cara ngetik gitu ya, karena baru pertama kali ngeliat. Terus memutuskan bahwa kayak seru nih, akhirnya saya ngambil les di luar. Nah, les di luar itu malah ngambilnya lebih jadul lagi karena mereka hanya terequip dengan WS Lotus Symphony gitu. Jadi emang bener-bener lain banget. Di situ saya ngelihat oh wow, kayak gini ya, kita bisa melakukan banyak hal gitu dengan aplikasi-aplikasi segala macem. Akhir dari situ ketertarikannya muncul, terus mulai explore lebih banyak. Nah itu tuh mulai masuk ke internet ke kampung saya persis di tahun itu. SMA. Jadi mulailah jadi sering main ke warnet dan ngeliatin kayak gimana sih caranya untuk bikin aplikasi-aplikasi yang biasanya saya pakai ini, gitu di awalnya Oke, okay, jadi begitu masuk internet, eh, yang bikin menarik itu bukan email, bukan web, tapi gimana cara bikin aplikasi ya? Betul, betul, karena kan dulu sukanya main-main di level customization Windows gitu kan eh, hmm. Ada dulu aplikasi, saya ingat banget namanya icon Can Hear It gitu, sebenarnya gampang, cuman dia shortcut dari control panel Ngebikin-bikin pointer kita jadi gede, jadi kecil, terus ganti suaranya gitu kan. Uh, notification sound mau diubah jadi apa? Itu kayak satu package, cuman shortcuts doang. Tapi uh, I had fun, ganti-ganti uh, setting di sana. Terus jadi kepikiran gimana caranya bikin ya gitu. Oke. Okay. Ya, Wah menarik sekali ya jalurnya ya, dari mulai apa pakai <laughs> aplikasi, terus modif-modif uh, sedikit, terus kemudian penasaran gimana cara. Uh, apa Bikin aplikasi seperti itu gitu ya mm -hmm. Ketemu nggak jawabannya pada saat itu? Pada saat itu belum ketemu Malah akhirnya uh, karena nyari aja di internet Belajarnya itu lebih ke web development kan Jadi saya lebih ke segala sesuatu yang berbasis web Mulai dari HTML dulu belajar HTML plus CSS Terus ya yeah, I, I think belajar dari sana sih uh, PHP dan lain sebagainya Nah terus gimana tuh setelah lulus SMA Apakah uh, berlanjut atau gimana? Uh, funny story, pada saat lulus SMA itu saya actually nggak mau ngelamar, nggak mau apply kemana-mana ya ke kampus mana-mana karena di Bali belum ada jurusan komputer, belum ada jurusan IT sama sekali. Adanya dulu di Udayana, uh, cuman dia under teknik elektro dan saya nggak mau dua waktu itu keluar Eskom. Uh, eh, sorry, uh, ST ya, kalau dari Udayana dulu, sarjana teknik kan, bukan S.com. Saya pengennya S.com. Sementara mau keluar daerah nggak bisa juga, karena waktu itu uh, nggak mampu keluar daerahnya. Teman-teman tuh pada SMA keluarnya ke Jogja, ke Surabaya, etc. Akhirnya saya stick di Bali, dan bener-bener, on the last minute, dapat pengumuman bahwa, eh, ada nih ternyata baru angkatan kedua universitas yang tidak akan saya sebutkan namanya, muncul di Bali, dia swasta gitu. Terus, akhirnya saya masuk ke sana, dan... Uh, saya pikir oh asik nih ada jurusan sistem komputer di Bali mau belajar ah gitu itu sih akhirnya kesono tapi nggak begitu successful karena ternyata setelah masuk kampusnya juga nggak begitu bagus jadi akhirnya butuh-butuhnya ya terpaksa belajar sendiri lagi kan? Oke okay, jadi murni otodidak ya mulai dari SMA sampai bahkan sampai udah mulai kuliah pun tidak sesuai harapan akhirnya belajar sendiri. Betul. Hmm. Hmm. Terus uh, ekosistem di Bali pada saat itu gimana sih Sampai akhirnya uh, Mas Pria ini bisa dapat kerjaan sebagai web design atau web developer pada saat itu hmm. Di awal-awal ngebuka network itu susah banget ya Karena uh, internet baru booming Terus uh, media sosial belum ada Kan saya inget banget dulu tahun apa, ya, 2012 gitu Belum ada tuh yang namanya Twitter, etc., Facebook juga belum ada jadi yang kejadian adalah uh, saya aktif di beberapa komunitas, beberapa mailing list gitu. Saya mulai ngeblog dulu, mulai ngeblog itu mulai ceritalah lah soalan uh, segala macam personal life, terus gimana caranya uh, mulai ngeblog, mulai belajar juga nggak implement sampai saya pelajarin kan bikin theme WordPress, terus bikin customization, bikin plugin gitu. Terus saya suka sharing, terus orang-orang start discovering. Uh, akhirnya, mulailah kenalan sama orang-orang yang tepat, tuh, mulai dari komunitas blogger yang ada di Bali, lalu komunitas blogger uh, yang ada di Jakarta. Terus dari situ, mulai dapat kerjaan-kerjaan kecil, kayak freelance, ganti-ganti tim, ya, teman-teman. Tolong dong, bikinin yang custom ini, itu, gitu, itu sih yang saya lakukan dulu. Oke, okay, berarti ini ya, rahasia umum sekarang, ya. Kalau sekarang, udah, udah rah bukan rahasia lagi kalau kita mau apa, ya, mau. Uh, apa ya branding atau self promotion gitu mau cari kerjaan itu sebaiknya ya antara join komunitas, uh, bikin artikel-artikel, blog gitu ya. Itu sudah dilakukan dari 2000 tahun 2000-an ya, 2008 ribu Iya, benar. Iya, tahun 2000-an hmm. ya. awal awal 2000 lah. Akhir dua, uh, hampir 2010 Betul. ya. Nah, uh, mungkin boleh sekalian dilanjutkan ceritanya uh, mulai dari apa? perjalanan karirnya sampai saat ini. Singkat-singkat aja eh uh, yang Ki itu dulu adalah saya pada saat kuliah saya memutuskan untuk audahlah ah, cukup di sini nggak dapat apa-apa gitu. Saya memutuskan untuk ngelamar kerjaan kan uh, ke beberapa tempat. Terus dapat panggilan interview uh, di dua tempat. Yang satu itu untuk ngebikin namanya Bali soft gitu. Dia berbasis kalau nggak salah bikin aplikasi berbasis Borland ada di sono buat desktop app gitu kan. Sementara satu lagi ada kerjaan di sebuah perusahaan yang dari Australia, terus dia bikin di situ kayak web agency gitu. Jadi di situ saya harus milih nih mau melanjutin mimpi masa lalu yang bikin aplikasi desktop application atau mau loncat ke web ini hal yang udah saya pelajarin beberapa tahun belakangan. Akhirnya pilihannya jatuh ke web. Terus setelah ke situ semakin ke expose lah terhadap uh, segala macamnya. Uh, long story short, akhirnya saya keterima masuk ke beberapa Perusahaan setelah situ, karena belajar dari sana kan bose bule, terus belajar bahasa Inggris gitu. Perusahaan saya, yang saya join berikutnya itu namanya watering Stone. Dulu mereka itu salah satu core developernya uh, jumlah. Belajar di sono, uh, open source gitu kan, uh, konsep-konsepnya kayak gimana. Terus kita mulai contribute juga di sana. And then setelah itu, saya loncat ke perusahaan multinasional lagi. Jadi dia sebenarnya perusahaan uh, Australia, cuman production house-nya ada di Bali waktu itu, jadi again temanya sama. Apapun yang bisa saya ambil di Bali, saya ambil semuanya. Akhirnya pindah ke company itu namanya Bulls Eye. Uh, di situ selama hampir mungkin 4 tahun lebih gitu, yang saya kerjain itu mostly adalah kerjaan-kerjaan web agency gitu. Jadi kita ngebikin untuk brands macam uh, apa ya dulu Bayer Animal Health, terus uh, New South Wales Government itu dulu bikin. Ini, setiap bikin microset selalu ke kita. Terus belajar di situ. Gitu kira-kira. Dari uh, histori saya di Bali. Dan setelah itu, karena network juga, akhirnya kenal sama teman-teman yang ngajak ke Jakarta. Waktu itu pertama masuk ke Icehouse. Di situ belajar bikin... Uh, Ice House kan it's a mobile... Uh, ini ya, it's a mobile boutique company gitu ya. Kita mau bikin mobile app, datangnya ke Ice House. The first stop of mine itulah Pecahan-pecahan Yahoo masuk ke sana. Terus waktu itu saya join ke sana, belajar banyak banget hal. Jadi saya yang dari orang open source web development, front end, etc. Uh, mulai terekspos lah di Ice House soalan teknologi-teknologi yang lebih baru. Sampai ya long story short, akhirnya join ke Kata sekarang. Wah seru ya. Jadi uh, loncatan terbesarnya adalah ketika dari Bulls Eyes yang masih di Bali. Terus kemudian pindah ke Jakarta dari Ice House ya. Betul. Eh, uh, masuk ke Ice House ya. Betul. Baru, baru kemudian uh, akhirnya sekarang mendarat di kata AI. Yep, betul. Nah, selama apa? Selama menjalani karir gitu ya, mulai dari awal sampai sekarang gitu. Ada, ada momen atau kontribusi yang membanggakan nggak? Um, membanggakan. Jadi gini, buat saya yang membanggakan itu biasanya adalah uh, momen dimana saya bisa jadi multiplier buat teman-teman yang lain gitu. Jadi uh, Semenjak masuk ke Ice House, disitu mulailah kerasa bahwa Waduh, orang-orang di sekeliling ini jago-jago banget gitu ya. Emang tipe-tipe orang yang bakalan jadi orang berikutnya. Dan dari situ belajar uh, leadership, gimana caranya people management gitu. Dan mulailah muncul kebanggaan-kebanggaan saya itu, gimana rasanya ngebikin orang untuk jadi sukses. Itu sih. Jadi task yang paling saya banggain itu adalah ngeliat teman-teman yang gimana, otherwise dulu kita kerja bareng gitu. Sekarang udah jadi someone di startup yang mereka sendiri atau... Mereka udah benar-benar jadi posisi tinggi di perusahaan yang mereka sekarang. Wah seru ya. Oh berarti di ASOS ini banyak ini ya banyak kenalan-kenalan uh, kita juga ya. Ada Imre, benar gak sih, uh, Mas Didit. Bener. Terus uh, siapa? Ada Imre Mas Didit. Iya. Mama. Dan Iya ada hmm, Mama. Oke. Okay. Dan Mas Doni juga okay. banyak. Wah menarik. Uh, pada saat di ASOS sebenarnya uh, apa yang Mas? Dia lakukan atau role apa yang yang dijalankan gitu berarti sebagai tim lead ya, atau uh, apa ya? Uh, tech, tech leadership lah gitu ya. Ha, pertama masuk dulu sebagai senior web engineer, uh, karena waktu itu asus mulailah perlu awalnya kan ngulik uh, web aplikasi. Eh, sorry, ngulik mobile application doang, terus mereka mas, mulai me, masuk ke ranah web development gitu. Terus saya masuk sebagai senior web engineer, di sana sebagai senior web engineer mungkin sekitar setahun gitu ya, dan mulai belajar tuh teman-teman yang lain, bisanya uh, back-end, front-end gitu kan, uh, dengan iOS dan Android. Lalu setelah belajar sekian lama, akhirnya saya dipromote jadi supervising engineer. Jadi supervising engineer itu kayak semacam engineering manager yang juniornya, Terus, uh, role-nya adalah nge-manage capacity-nya multidisciplinary yang ada di bawahnya. Kayak gitu. Karena kerjaannya agency kan, jadi perlu banget role-role kayak gitu. Gitu kira-kira. And then, setelah jadi supervising engineer sekian lama, uh, ada opportunity untuk akhirnya uh, loncat ke role VP Engineering. Di situ role-nya itu encompassing a lot things, sih. Jadi mulai ya dari atas sampai bawah lah ya, dari bisnis sampai ke... Uh, Eksekusi, development, sampai ke people management, budgeting, and so on and so forth. Akhirnya, disitu bener-bener ngerasain skopnya end-to-end, -end ternyata capek banget kalau dikerjain sendirian. But then, luckily, temen-temen di sekeliling itu semuanya bener-bener bisa dianilin. Jadi, everyone does their part. Itu kerjaannya jadi lebih ringan. Nah, kalau sebaliknya, ada nggak sih, apa momen yang memalukan? <laughs> Kayaknya ada, ada momen memalukan yang belum pernah saya ceritain di mana-mana nih. Oh boleh, boleh. <laughs> boleh <laughs> boleh di-share. <laughs> Jadi dulu itu saya pernah diundang, uh, ditawarin kerjaan sama rekruter namanya Priyanka. Uh, terus kerjaan ini saya okein, ternyata adalah untuk ngebikin, Slicing HTML CSS gitu ya Ini zamannya waktu masih di Bali dulu sebelum pindah ke Jakarta Terus kerjaan itu saya terima Terus uh, pada saat masuk baru menyadari Oh ternyata perusahaannya lumayan gede juga gitu kan Terus saya bikinlah itu website-website uh, Setelah jadi gitu Baru menyadari bahwa oh ini website-website Ini punyanya EA Games semua Ternyata kita adalah Saya waktu itu kerja di Playdom Yang mana adalah uh, kontraktor dari EA Games Jadi kalau EA Games punya game Mereka bikin microsite dilempar ke situ kan jadi membanggakan banget lah, ngerjain seperti itu, terus kerja sama teman temen yang benar bener jadi remote working, saya doang yang di Bali, yang lainnya tuh dari Silicon Valley. Dan ada yang dari Bangladesh, ada yang dari India, dan segala macam kan. Nah, itu tuh kerjanya komunikasi via Google Talk. Jadi saya pasang display name Priape gitu kan. Kerja bareng sama mereka sekitar hampir berapa tahun ya, dua tahun lah kira-kira. And then... Uh, saatnya tiba dimana saya harus resign, terus saya bilang nih sama teman-teman, oke okay, saya resign ya segala macam terus mereka bikin farewell dan itu pertama kali di farewell itu saya ngidupin video. Pada saat ngobrol, sebelum-sebelumnya cuma via text, uh, google talk doang. And then disitu baru ketahuan bahwa pada saat ngidupin kamera, terus mereka nanya, kamu siapa gitu. Loh, uh, saya pria yang last day hari ini, terus mereka semua pada, pada saat ngeliatkan dan uh, bilang, We thought you were a girl gitu. Karena pria <laughs> itu nama nama cewek di sana <laughs> Terus itu bener-bener. <laughs> Jadi selama dua tahun kerja bareng, mereka tuh gak ada yang ngeh kalau saya itu cowok. Mungkin gara-gara itu juga mereka memperlakukan dengan baik. <laughs> Wah, ini cewek nih. Gitu. Jago <laughs> lagi gitu kan. <laughs> Dan yang yang rekruter saya itu emang uh, in-house recruitment kan. Namanya Priyan ah, okay. Priyan Dia dipanggilnya pria uh, juga di sana. <laughs> oh, oke okay, oke. Okay, okay. Wah, lucu sekali. <laughs> Wah, ekspektasinya berbeda ya ternyata ya. <laughs> Betul. <laughs> oke. Okay. Nah, kalau di posisi Mas Priya sekarang saya yakin pasti banyak teman-teman uh, yang apa ya, yang uh, menjadi mentor buat teman-teman yang lain gitu kan, terutama pada saat di Ice House juga. Nah, kalau Mas prias ini punya mentor gak sih, atau orang yang di apa, yang di follow gitu? Hmm, sebenarnya banyak banget ya, tapi uh, saya pilih dua yang kemarin itu bener-bener saya rasa ajaran ini tetap saya ikutin sampai sekarang banyak banget. Yang pertama itu namanya Lars. Lars Olsen tuh dulu dia CEO di uh, Ice House. Sekarang dia j udah balik, uh, udah kerja di Australia, uh, bikin startup lagi namanya Sailiant. Si Lars ini dulu banyak ngajarin soal people management. Uh, kayak gimana caranya ngomong, kayak gimana caranya ngatur orang, kayak gimana caranya at the very core. Itu yang harus kamu lakukan adalah manage expectation gitu kan, biar nggak ada pihak yang kecewa pada saat kamu melakukan sesuatu. Itu saya pegang teguh banget, prinsip-prinsipnya dia tuh. and then yang kedua di Icehouse juga, ini uh, Doi belakangan masuk, namanya Pierre. Pierre itu sampai sekarang jadi CTO-nya, orangnya bener-bener, apa ya, engineer yang methodical banget. Dari Pierre itu saya belajar banyak bahwa soalan gimana sih caranya nge-assess sebuah scope dari sebuah hal yang kita bahas gitu ya. Karena... Experiencenya udah banyak banget ya Dia juga udah um, Malang melintang di dunia persyaratan Dari dari dia benar-benar belajar bahwa nggak pernah ada hal yang Kamu bisa ketahui dari first glance Jadi selalu dig deeper, Selalu ask why Why, why, why Berkali-kali Menarik Nah Kalau sekarang nih Kita bicarain sekarang kan Mas Priya udah di kata, Udah cukup lama juga Mungkin uh... Ya kalau kita udah tahu kata itu uh, perusahaan apa mungkin bisa dijelaskan secara singkat uh, kata .ai itu uh, perusahaan apa produknya apa? Right uh, kata AI itu adalah perusahaan conversational AI jadi yang kita lakukan itu essentially adalah uh, gimana sih caranya kita memadukan antara bahasa dan teknologi untuk ngebantu teman-teman uh, untuk reach their full potential. Kayak mungkin salah satu contoh singkatnya itu saya mau ambil satu case study ya Dari salah satu pengguna kita itu Telkomsel Jadi cara mereka memanfaatkan conversational AI itu adalah dengan pakai FAQ chatbot uh, di depan ya kan? Telkomsel Veronica kalau dulu kan mungkin seangkatan saya tahunya itu mailbox itu. Sekarang di rebrand jadi virtual assistant Di belakangnya chatbot itu ada customer service Dulu sebelum Veronica itu ada FAQ engine-nya one-to-one -one tuh masuk ke customer service kan, ke CS agent di belakangnya. Tapi semenjak adanya Veronica yang nge-handle pertanyaan-pertanyaan common di depannya, itu load-nya teman-teman di CS di belakang itu berkurang sekitar 80%. Jadi it's really-really good impact buat teman-teman CS. Jadi hal-hal kayak gitu nih yang kita berusaha lakukan di kata AI. Kita berusaha nge-leverage uh, human potential gimana caranya mereka dari kerja dari 1x menjadi 10x dengan keberadaan conversational AI ini. Nah mungkin bisa di share juga kan, uh, Mas Priel lumayan cukup lama juga bekerja di agensi yang ngerjain project kan, sementara kata AI ini kan ngerjain produk. Perbedaan signifikannya apa sih antara ngerjain project sama ngerjain produk? Yang paling kerasa banget adalah ini sih dealing with multiple stakeholders ya. Kalau kita ngerjain project setiap tiga bulan sekali itu stakeholder kita beda beda kan ya. Uh, ada orang yang personality A di project B, terus ada orang yang personalitinya X di project Y gitu kan sementara pada saat kita pindah ke produk stakeholdernya itu adalah uh, ya orang-orang yang berkepentingan dengan produk ini dan often times itu berarti directly user-user kita kan jadi bukan berarti pindah ke produk jadi stakeholder lebih sedikit malah jadi lebih banyak karena kita perlu take into account apapun yang dibilang oleh user-user kita di luaran sana yang mana kepentingan mereka beda-beda gitu nah uh, menurut saya menarik salah satunya adalah uh, ini apa karirnya Mas Priadi kata kan sempat jadi VP Product and Engineering terus uh, sekarang jadi CTO. Mungkin boleh di-share ya antara apa perbedaan yang paling signifikan antara VP Engineering uh, dengan CTO itu kerjanya uh, bedanya apa sih gitu. Oke. Okay. Jadi dari dulu saya join di Kata itu sebenarnya apa ya uh, scope-nya sama sekarang itu cuman menambah lebih lebih lebar aja gitu. Kalau dulu pas saya masuk masih ada uh, masih CTO-nya Mas Rizky. Jadi kita masih bisa bagi-bagi kerjaan gitu ya. As a VP Engineering saya lebih ke uh, People Management, Lebih ke Career Progression, Making sure teman-teman di tim uh, Reliable, Punctual, and so on and so forth. Sementara Mas Rizky lebih ke Architectural, Terus lebih ke Segala macam yang forward thinking gitu Di, di Mas Rizky CTO. And then pada saat saya ambil scope keseluruhan ini jadinya adalah VP Engineering plus CTO. Jadi yang saya pegang sekarang adalah dua-duanya. Jadi, the core difference yang saya rasain banget itu adalah jadi CTO itu harus bener-bener forward thinking banget. Gak bisa mikir soalan solusi yang untuk problem yang kita punya sekarang. Melainkan harus be mindful bahwa ke depannya itu kayak gimana antara landscape-nya. Jadi kita harus mulai bersiap. Untuk paving way untuk ke depan itu kayak gimana Oke okay, wah insight baru lagi nih Jadi uh, kurang lebih CTO itu Kalau uh, apa, Saya gambarkan itu mungkin bisa Dibilang kayak uh, research and development ya. Dia mikirin masa depan gitu ya Roadmap ke depan itu seperti apa Itu yang akan disiapkan gitu ya mm -hmm, mm -hmm. Ya masa Kalau untuk, kayak gimana dan apa yang perlu disiapin Untuk achieve masa depan itu hmm, Kalau untuk uh, apa VP itu lebih ke proses Dan people ya Betul Oke, okay, nice. Nah, di luar kerjaan nih, akhir-akhir uh, hmm. ini ada hobi apa? Um, hobi sebenarnya ada banyak, tapi yang paling bisa diikutin banget sekarang itu adalah hobi ngeliat lihat jam. Karena nggak mampu koleksi banyak-banyak, jadi ngelihat-lihat aja. <laughs> jadi belajar lebih banyak soalan watchmaking. Jadi saya interested banget sama hal-hal yang uh, mechanical dan hal-hal yang kompleks untuk ngeliat gimana cara mereka dibikin nih. Oke, okay. udah berapa lama uh, apa ngikutin ngikutin jam uh, ngelik-ngelik jam gitu ngeliat-liat jam? Mungkin sebenarnya udah dari lima tahunan ini, cuman bener-bener Trigger itu pada saat di awal-awal kerja sama katakan saya harusnya bolak-balik Malang Jakarta kan karena kita ada tim juga di Malang. Pada saat, saat salah satu trip ke Malang ketemu sama teman saya antusias jam juga dan kebetulan dia itu antusias jamnya itu jam yang vintage. pas ketemu. Dia nggak bilang-bilang, terus dia bawa satu koper jam gitu. Dan semua ada sejarahnya saya kolam Dari tahun 1950 sampai 1990 gitu. Jadi kita bahas lah malam itu. Terus dari situ mulai ke trigger. Ah, wah ternyata ada jauh lebih banyak yang saya belum tahu nih okay. soal ini. Wow, jam koper ya. <laughs> Mantap. Oke, <laughs> oke okay. okay. menarik itu. Apa, um hobinya ya. Nah, sekarang uh, saya pengen uh, ini nih, uh, mungkin Mas masih punya uh, tips buat teman-teman yang dengerin gitu ya, yang pengen jadi developer, pengen jadi uh, team lead, pengen jadi VP engineering ataupun pengen uh, apa ya, berkarir di uh, dunia artificial intelligence, NLP, uh, machine learning dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau mengembangkan dirinya ke, ke arah manapun itu, buat saya itu kuncinya cuma satu sebenarnya gimana sih seberapa humble kita untuk menyadari bahwa banyak banget room for improvement terus tetap nggak usah berhenti belajar karena step nomor satu dari kita mau belajar apa jadi kita harus tahu dulu bahwa kita itu emang lacking kita ada ada banyak banget yang di luar sana yang kita nggak tahu gitu jadi itu dulu nah yang kedua adalah 50% presentation dan 50% content itu menurut saya bener banget jadi ini salah satu ilmu yang saya pelajarin dulu dari mentor saya. Enggak masalah kita apa ya. Kadang-kadang kita mau menyampaikan sebuah hal yang penting, tapi kalau tidak disampaikan dengan baik kan enggak diterima, gitu kan ya. Jadi menurut saya itu sama sih satu banding satu antara apa yang mau disampaikan dan uh, gimana cara menyampaikannya. Jadi content presentation itu sangat penting banget soft skill jangan dilupain karena kita mau jadi apapun, kita mau jadi principal engineer, kita mau jadi architect, whatever it is, uh, jangan pernah ngelupain soft skill Soft skill uh, adalah salah satu skill yang tidak soft sebenarnya <laughs> Sayang sekali namanya soft <laughs> Soft skill itu hard to learn <laughs> Itu salah satu yang krusial juga ya, kalau kita, ya orang kerja pasti uh, berinteraksi dengan orang lain gitu ya tidak bisa, walaupun kita freelance juga Kita Betul. tetap harus berinteraksi dengan klien kita gitu ya Terima kasih uh, sarannya Nah, kalau buku uh, hmm. Suka baca buku gak sih? Suka, suka mas. Suka, buku terakhir yang mengubah mindset Yang dibaca hmm. um, Dari Gregor Hope The Software Architect Elevator Jadi di buku ini diceritain uh, life as a software architect Yang uh, naik di elevator gitu kan Yang mana lantai bawahnya itu adalah uh, Basement banget jadi benar-benar apa ya control center, IT room gitu. Sementara yang paling atas adalah orang-orang yang ngeliat segala sesuatu dari menara Ivory Tower, dari menara gading gitu kan. Gimana cara seorang software architect untuk mengkomunikasikan ide-ide dan solusi-solusinya di tiap level? Mau itu level management, Mau itu level finance, Mau itu level seorang software architect itu harus benar-benar eloquent Untuk bisa menceritakan dan untuk ngambil, Istilahnya meng problems dan giving solution di semua level itu. Jadi caranya di setiap level itu beda-beda. Oh, yang tadi ya Pak, Konten uh, dan Presentation ya, Jadi kalau kita mau present ke uh, level yang mana, Kita harus uh, prepare juga sesuai dengan uh, levelnya dia gitu ya. Betul, betul. Hmm, menarik juga bukunya. Nah, hmm. Kalau uh, Mas priani aktif di sosial media mana ya? Mungkin aja ada pendengar yang mau ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut Atau mau nanya-nanya gitu <guluh> Kalau di uh, LinkedIn bisa uh -huh. di add aja P. Terus okay. kalau mau di Twitter agak-agak embarrassing Karena kontennya suka sering sampah Di follow aja di <guluh> add <at> anima <guluh> At anima ya. Iya. Oke. Okay. Sampah seperti apa itu K-pop kah? Ada-ada <laughs> banyak banget. Jadi timeline Twitter saya itu intinya isinya itu kalau enggak uh, K-pop, jam, bercandaan garing. Bapak, <laughs> gitu. bapak, bapak ya. Juk, bapak, bapak, gitu. <laughs> Jadi dia okay. kalau mencari konten di Twitter saya itu cari. Mencari jarum di antara jerami. Oke, oke, oke, oke. Terima kasih uh, banyak, uh, Mas Riza, atas waktu dan uh, ceritanya. Sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Terima kasih for having me, Mas Riza. Oke. Okay. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke at gmail.com